Menemani santai pagi kalian saat ini, Mbak Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar Idola Kristal Ke kabar pertama, persahabat, ya. kita awalnya dengan kabar spesial yang membahagiakan di tanggal 22 ini, persahabat. Ya, Alhamdulillah, hari ini adalah Hari Ibu Nasional. Wow, Masya Allah banget ya, Selamat Hari Ibu untuk kita semua yang masih mempunyai ibu. Tentu kita bahagiakan selalu orang tua kita, persahabat, ya, terutama ibu kita. Ibu yang sangat mencintaimu, mendengar apa yang kamu katakan Bahkan memahami apa yang belum engkau katakan Masya Allah luar biasa Dan kita juga persahabat ya Selalu mensupport untuk calon ibu dedek Lesi kejoreng sebentar lagi Akan menjadi seorang ibu mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua Dan bahagia selalu untuk kita semua Amin ada unggahan dari Angkur Leslar Underskorsik, ada kalimat caption yang dituliskan. Selamat hari Ibu Plan dan selamat untuk yang sebentar lagi akan menjadi seorang Ibu at Les dikejora. Sehat-sehat Bumil, semoga Allah selalu melindungi Bunda dan Baby L. Amin. Masya Allah banget ya Alhamdulillah tentunya sebentar lagi idolah kesayangan kita. Sang Kejora, Sang Diva Dengdut akan menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Andi.bulan.12 Selamat Hari Ibu Bumil cantik, semoga sehat-sehat selalu amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan doa baik selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita. Selanjutnya, para sahabat, perhatikan juga sebuah unggahan spesial dari Bang Valdi Akbar. Diunggahan ini, persahabat, ya, tepatnya jam 3.53, hampir jam 4 subuh, mereka masih melek, persahabat, ya, wow, semangat terus untuk CL kata Bang Faldi Akbar, mudah-mudahan saja, cinta abadi Leslar selalu lancar, episode tentunya bagus, dan ratingnya selalu naik, amin. Untuk berikutnya juga perhatikan, ada sebuah unggahan spesial banget untuk kita semua, semalam masih diunggah Bang Faldi. Leslar Entertainment mempersembahkan Ini membuat kita penasaran Akan ada apakah ini persahabat Film ya, Leslar akan memberikan sesuatu kejutan Dan tentu ada sebuah pesan dari kakak Rizky Billar. Bismillah kawal Leslar Entertainment sampai puncak Amin Allahumma amin persahabatnya Yuk sama-sama kita doakan support dukung karya-karya terbaik Dari Leslar Entertainment dan selanjutnya persahabat, ada sebuah unggah spesial juga yang kita dapatkan Tentu ini info penting banget untuk kita semua Karena idola kesenangan kita, Leslie dan Rizky Bilar ini masuk nominasi di Expo Short Ini ada info penting untuk kita semua Perhatikan di sebuah kalimat yang diposting Voting di L Expo Short Harus kudu diperhatiin ya guys Harus kudu dibaca captionnya harus pakai hashtag, dan kudu dilihat dulu pakai kapital enggak. Jadi, benar-benar kudu diperhatiin ya. Like dan komen sebanyak mungkin. Tuh, itu info penting banget. ya harus diteliti, diperhatikan baik-baik. Tentunya, kita harus kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk karya-karya Lesti maupun kakak Rizky Pilar. Selanjutnya, ada sebuah postingan juga yang membuat kita semakin tentunya persahabat ya heran banget Kepada vari netizen, kepada pada haters yang selalu saja mengusik, yang selalu saja memfitnah, yang selalu saja menyudutkan idola kesayangan kita dari Ski Bilar Perhatikan di video ini persahabat ya, ini tentunya hanya melihat lewat screenshot Rizky pula langsung kena semprot juga oleh netizen persahabat yang disangka tentunya bermain pegang-pegangan bersama Azwa. Tapi di video ini tidak sedikit pun kakak Bilar memegang tangannya Azwa. Tuh perhatikan persahabat ya. Hanya saja, tentunya netizen yang selalu saja mau yang membuat kegaduhan di media sosial. Diunggah video tersebut oleh akun Lesnar Loti. Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan. Udah lah manja, ontik paling anti sama yang namanya Screenshot Screenshot Club Gak suka jai, enak tuh post full video gini dong Kenapa gak bisa ya, gak ada kota buat download full video Wow, <laughs> ini si, dasar gembel, modal SS mulus sih, itu bersahabat ya Dan kita juga salpok sama kalimat komentar yang banyak diberikan yakni dari akun es potong coklat mengatakan di kolom komentar buat yang suka fitnah abang cuma mau bilang biarkan karma bekerja dengan semestinya ada juga komentar lain diberikan dari akun sinta karesa inget yang mau jatuhin bilar itu banyak banget dari lingkungan pilar maupun dari lingkungan Lesti, bahkan dari orang-orang di luar lingkungan mereka, juga ada yang iri dan ingin menjatuhkan mereka. Jadi, segala macam cara pasti akan mereka lakukan untuk menjatuhkan Leslar Tapi, gue yakin insya Allah Lesti bila selalu dalam lindungan Allah, karena mereka berdua anak-anak baik, terus doakan akan Yuk, bersahabat ya sama-sama! Kita doakan dari orang-orang yang selalu jahat, yang selalu mau fitnah, Lesti, dan rezeki pilar. Semoga idola kesayangan kita diberikan perlindungan kesabaran kekuatan dan kebahagiaan. Untuk ke kabar berikutnya persahabat, ada sebuah unggahan spesial juga yang terdapatkan. Ini kabar bahagia banget yang kita dapatkan ketika postingan terbaru dari kak Margin mengunggah sebuah postingan foto anak tersayangnya dan di situ ada sebuah kalimat komentar yang diberikan oleh Leslie Kejora dengan menyebut kalimat mantu to you sambil memberikan love sahabat Yahdi gemes banget ya ternyata idola kesengan kita Lesti ini selalu memantau perkembangan anaknya dari Kak Marjin tentunya calon mantu dari Leslie dan tentu kalimat komentar Lesti pun dibalas oleh Kak Marjin dengan mengatakan besian aduh sudah dipastikan banget kayaknya ada perjodohan persahabatan antara baby L dan tentunya anak kesayangan dari Kak Ali Sakib dan Marjin Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Amin Untuk berikutnya Ada sebuah postingan terbaru dari Ayah Kejora, persahabat 3 ya. jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto Ekspresi Ayah Kejori membuat kita pangling, persahabat ya. Seperti ada sesuatu masalah yang tentu dipikirkan oleh Ayah Kejora kita juga Salvok dengan kalimat yang dituliskan. Waktu terus berlalu. Angerua itu bisa sare ahliir, eh dengan kalimat bahasa Sunda yang artinya persahabat ya. Waktu terus berlalu. Tentunya sama aja nggak bisa tidur. Tentunya lagi pusing kata persahabat ya. awal wow. Tentunya apa ya dipikirkan oleh Akejar? Semoga saja sehat selalu, bahagia selalu dan semuanya tentunya bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ini kita diberikan perlindungan dari orang-orang yang jahat. Untuk berikutnya juga persahabat ya, info penting, info yang sangat tentu kita nantikan bahan persahabat ya. Perhatikan di unggahan akun Lesla Loversans Grup Padang ini mengunggah sebuah postingan video dari juragan 99 dan Arafi Ahmad membahas soal acara MS Glow Persahabat ya. Di sini kita lihat juga dulu info dari Leather Lovers Padang mengatakan di kalimat caption yang dituliskan ada clue dari IG Pak Raffi bahwa besok semua BA atau brand ambassador MS Glow bakal menghadiri acara anniversary MS Glow ke satu tahun. Wow, sudah dipastikan bersahabat ya, seluruh brand ambassador MS Glow itu akan menghadiri acara anniversary MS Glow yang ke satu tahun itu disampaikan dan disebutkan. Oleh Juragan 99 Langsung bersahabat ya Mudah-mudahan Inilah kesangan kita diberikan kesehatan Dan selalu bisa memberikan kejutan bahagia Untuk kita semua para fans Masih menunggu kabar baik dan cedukan vitamin terbaru di pagi hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi dan kabar-kabar bahagia Seputar Lesti dan Rizky Bilang ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.